Ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu rasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, kali pekerjaan, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Oktober. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Untuk yang pertama, kategori support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi di dalam hubungan asmara Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan,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 Ingin melangkah maju ke depan, namun selalu mengingat masa lalu sehingga majunya akan semakin pelan dan terkadang terhenti di tengah jalan. Dan di sini juga menggambarkan masa lalu itu merupakan menjadi beban pikiran yang berada untuk saat ini. Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020, kesehatannya mengalami sedikit penurunan, terutama di dalam beban pikiran. Di mana di sini ia selalu dihantui masa lalu, meskipun di sini ia berusaha melupakannya. Dan di sini juga menggambarkan seorang Taurus ingin berusaha move on dan membuka lembaran baru dengan kehidupan yang baru, namun di satu sisi seorang Taurus selalu susah dan selalu teringat akan masa lalu. Di sini semakin Taurus melupakan masa lalu, itu semakin menghantui dan mendekat kepada seorang Taurus yang berdampak negatif kepada seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Jadi di sini disarankan kepada seorang Taurus agar lebih melakukan banyak kegiatan sehingga lupa kepada masa lalunya. Dan untuk support energinya adalah Page of Swords. Secara umum Page of Swords itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus akan menurun di bulan Oktober tahun 2020, di mana ia selalu mengingat masa lalu dan di sini seorang anak merupakan. Masa lalu yang diingat itu adalah masa lalu sewaktu seorang Taurus di masa kanak-kanak, dan di sini juga yang memberikan support kepada seorang Taurus adalah seorang anak yang merupakan anak Taurus sendiri. Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Taurus, dan kartunya adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin. Secara umum, Ace of Pentacle itu diartikan mengawali permulaan ingin mencoba hal yang baru ingin mencoba peruntungan yang baru di dalam kategori keuangan dan di sini menggambarkan kepada keuangan taurus keuangannya tidak akan mengalami gangguan apapun masih di dalam proses tahap stabil ataupun masih bisa dikontrol oleh seorang taurus di dalam pengeluaran di bulan Oktober tahun 2020 namun di sini seorang taurus ingin mencoba suatu peruntungan yang baru untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 di sini digambarkan seorang taurus masih Berusaha dan benar-benar melakukan hal yang baru di dalam kategori mencari keuangan di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk simbol energinya adalah knight of pentacle. Secara umum, knight of pentacle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di satu sisi seorang terus ingin mencoba hal yang baru di mana di dalam kategori mencari keuangan yang lebih bagus lagi dan di sini seorang sahabat ataupun seseorang yang lebih dekat kepada Taurus memberikan masukan agar seorang Taurus fokus di dalam karir ataupun hal yang baru yang ia coba untuk menemukan suatu keuangan ataupun yang menunjang keuangannya semakin bagus lagi di masa depan ataupun di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita akan tukar dan pekerjaan seorang Taurus dan kartunya adalah Ace of One ataupun satu tongkat. secara umum Ace of One itu diartikan belajar menggenggam belajar memulai ingin memulai permulaan awal mula dan memulai hal yang baru yang belum pernah ia coba di dalam kategori pekerjaan dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020 ia berusaha mencoba memulai pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sehingga di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan keuangan pekerjaan karir serta kehidupan seorang Taurus di bulan Oktober Tahun 2020 di sini digambarkan seseorang memegang tongkat itu merupakan seorang Taurus sudah tepun sudah fokus dan sudah berhasil menggenggam satu pekerjaan yang belum pernah ia coba di dalam kehidupannya di sini menggambarkan tangan memegang tongkat tongkat yang dipegang dari awal tongkat itu merupakan seorang Taurus ingin memulai karir dari awal ataupun yang dikatakan dari permulaan lagi untuk meniti kehidupan ataupun mendapatkan keuangan yang semakin bagus lagi yang menurut Taurus itu adalah yang terbaik buat masa depannya dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umum kenaik of one itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Taurus ingin memulai hal yang baru di dalam kategori karir dan pekerjaan mana ia mendapatkan support dan dukungan dari seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Yang merupakan sahabat Taurus sendiri Dan di sini digambarkan naik open dan kenaik open tackle itu adalah Orang yang sama yang mendukung keuangan serta karir Taurus di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Taurus dan kartunya adalah Two of Cups ataupun dua piala Secara umum, Two of cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen, serta di satu sisi mendapatkan jodoh di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini digambarkan untuk asmara seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020, seorang Taurus yang single akan bertemu pasangan di bulan Oktober ini, dan ia akan memulai hubungan asmara yang baru dengan seseorang tersebut, dan di sini ia akan mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan di dalam jiwa seorang Taurus yang single terutama di dalam kategori hubungan asmara dan untuk Taurus yang sudah berpasangan di sini seorang Taurus sudah memiliki komitmen bersama pasangan akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan di bulan Oktober tahun 2020 bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar sempurna di dalam kategori hubungan asmara Taurus di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah king of pentacle secara umum king of pentacle itu diartikan seorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di sini menggambarkan seorang Taurus bertemu pasangan dan memiliki komitmen di bulan Oktober tahun 2020 dengan didukung ataupun disupport oleh seorang orang tua Taurus ataupun orang tua pasangan Taurus yang mendukung Taurus dan pasangan benar-benar melakukan kaki, -kaki ke jenjang yang lebih serius dan untuk kartu kesimpulannya adalah declarer. Secara umum declarer itu diartikan maju terus, pantang mundur meskipun mendapatkan banyak rintangan. Jika kartu declarer kita gabungkan dengan kesehatan Tauros di sini menggambarkan seorang Tauros ingin move on dari masa lalu namun selalu terbayang di masa kini yang membuat kesehatannya menurun di mana ia mendapatkan support dan energi dari anaknya sendiri. Dan declarer di sini menggambarkan Seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dan maju terus pantang mundur meskipun banyak hambatan yang ia dapatkan untuk memperbaiki kesehatannya, serta melupakan masa lalunya di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu The Carep kita gabungkan dengan keuangan Taurus di sini menggambarkan, Seorang Taurus ingin memulai suatu hal yang baru di dalam mencari keuangan, mana mendapatkan support dan energi serta masukan dari seorang sahabat ataupun kerabatnya, dan The Carep di sini menggambarkan. Seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mencoba hal yang baru di bulan Oktober yang tujuannya adalah meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 serta meningkatkan kehidupannya. Dan jika kartu dekaret kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Taurus di bulan Oktober, seorang Taurus merupakan seseorang yang memulai hal yang baru di dalam kategori keuangan dan di dalam kategori pekerjaan. Sehingga di sini tujuan Taurus tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan kehidupan yang dimana ia mendapatkan dukungan yang sama dari orang yang mendukung keuangan serta pekerjaan taurus di bulan oktober tahun 2020 dan the carrier di sini menggambarkan seorang taurus akan maju terus pantang mundur meskipun jatuh bangun di dalam menghadapi ataupun meniti karir di bulan oktober tahun 2020 di sini taurus akan semangat terus dan mendapatkan dukungan yang sangat penuh dari seorang kerabat taurus sendiri. Dan jika kartu The carrier, kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Taurus bertemu pasangan dan memiliki komitmen di mana mendapatkan restu dan izin dari orang tua Taurus dan orang tua pasangan. Dan The Carew di sini menggambarkan seorang Taurus dan pasangan adalah orang yang benar-benar melangkahkan kaki ataupun orang yang mempunyai satu tujuan, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020.